Oke, okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, guys. Kegiatan hari ini mancing di kebun, guys. Okay. Mau aja dapet cacing ditulisi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, banyak sekali, kan? Eh, kenapa ini? dipangan nggak Itu mau makan tapi guys lencet loncat aja dia guys, ini banyak anaknya kutuk guys, anaknya gabus, mungkin ada babonnya di sini. Uh, wah uh. kayaknya, apa ya enggak belum hmm? ngerti warningnya, kagecer dong apa kurang enak enak, anu cacinge di JVC, dipangan di C. dimakan dulu, iya enak buka, enggak enak, <laughs> berarti waib buk yo kelemangan Perlu njalot ngowo siwake. Iku. Terima kasih tahu anu. Teman-teman itu. Kadipang. <tuk -tuk> <Ketipangan>. Enggak <tuk -tuk> <tuk -tuk> ya mau makan, guys. Di mana ini, guys? Ya sabar. Sabar-sabar dulu. Habis makan cilok kan ikannya ini, guys. mau makan, guys. Kayak kenyangan mungkin ini. <laughs> <laughs> Mawas wae. aja. Mawas guys. <laughs> Sedih, mas. Sedih, mas tidak dipangan belas mas oh sepat Tepat, maksud man, cepat masuk makan cepat tutup cepat ya hiu, hiu. hiu. hiu. <laughs> dimakan, dimakan umpanya, umpanya dimakan buka -buka iya juga genik, guys. digondol lagi guys kecil mungkin ikannya ini ya, bismillah ayo makan lagi kan udah anu tadi Sudah diidoni tadi sama ini Burung ketok berarti wah. Puh. Ulo paling. Iwak akeh koyo iku. Enggak mangan umpane, guys. Kita di bawah. Paling wah jele le berarti. Picuk motone bareng iwak e. Hah? <tuh> Uh uh. Look Oh. <sorry. laughs> oh. oh. Yang buik kan Bapak warna ni Tak jadi reken ni orang agak Iki kerengete sing mangan nih, Mangan wong